Baiklah, sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita lihat di postingan storynya. Ayah kejora, dua jam yang lalu, bersahabat ya. Ternyata ayah kejora dan mama ini bersilaturahmi ke kediaman Jidah Gusel "Wah, masya Allah, mampir ke rumah Jidah ya." Alhamdulillah, silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Temu kangen, katanya ke masya Allah. Saya selalu untuk mama dan ayah serta bibi. Indi Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat diunggahan terbarunya Papa Bilar. Papa Bilar mengunggah foto sedang tertidur. Namun di sampingnya persahabatnya ada tim sepak bola kesayangan. Dengan tentunya nama pemain bolanya, Steven Gerrard persahabatnya dengan nomor punggung 8. Namun salfok banget kalimat caption yang ditulis oleh Papa B. Di situ dikatakan... Pasang alarm jam 7 Eh malah kebangun jam 8 Jadi keinget Stephen Gerard katanya tuh Ternyata postingan ini pun langsung dikomentari oleh Bunda Lesti Bunda Lesti disitu mengatakan Sayang gak boleh somse katanya tuh Aduh masya Allah Nada sayangnya aja dulu lembut banget nih ya Gak boleh somse Gak boleh sombong tuh bersahabat. Jadi Selalu diingetin oleh sang istri Masya Allah saling melengkapi banget nih Antara Lesti dan Bilar mudah-mudahan rumah tangganya bahagia, rumah tangganya sakinah, mawadeh dan warohmah Amin Dan kita lihat juga tanggapan lain persahabat Ada tanggapan dari Bang Adi Sky Masuk barang tuh ketua katanya tuh Masya Allah Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram 8910NF mengatakan Pak mendingan ketiduran biar Liverpool FC menang Bangun tidur udah menang aja Maaf aku solimi Alhamdulillah gak bunuh lagi katanya tuh wow. Alhamdulillah persahabat ya Papa Bilar bahagia Karena tim sepak bola kesayangannya Unggul Menang telak banget atas lawannya 7-0 persahabat ya Ini luar biasa kebahagiaan yang dirasakan oleh Papa Bilar Ini nular juga ke warga Konoha pastinya Masya Allah Kemudian juga selanjutnya persahabat kita simak, nih ada cidukan, ini ada cidukan Papa Bilar, mendapatkan hadiah dari Leslar Lovers, persahabat, Masya Allah, makin bangga dengan kekompakan fans, mudah-mudahan berkah barokah, rezekinya selalu lancar untuk kita semuanya. Kita lihat kalimat caption juga, ditulis oleh akun Sendal Putih Bilar. Masya Allah, Allah, Leslar Lovers memberikan hadiah, pindah rumah yang diterima oleh Papa B. Terharu banget melihat betapa loyalnya Lesnar Lover terhadap Lesnar Family Ini juga yang selalu membuat kita bangga Bangga dengan kekompakan fans yang luar biasa Berkah barokah untuk kita semuanya Mudah-mudahan rezeki kita selalu diberikan kelancaran, amin Hingga komentar pun banjir persahabat di pasangan ini Dari akun Hakkaniati mengatakan Masya Allah dan orang-orang baik Semoga semakin berkah dan dilancarkan rezekinya. Berkah barokah sehat selalu, Leslore Family, dan kita semua, para Lesalore Lovers dimanapun berada. Semoga semakin kompak dan solid untuk selalu mensupport Leslore Family. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Doa baik selalu kita aminkan. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga prosaipas selanjutnya. Kita lihat di sini, ada informasi untuk warga Konoha juga mengenai single barunya Lesti, live streaming, persiapan streaming, lagu barunya Lesti kejora nih. Persahabat yang pertama, download aplikasi Spotify, Langit Musik, Apple Music, YouTube, Racer, dan lain-lain. Yang kedua, daftar di semua platform di atas. Yang berikutnya ketiga ikuti cara yang kami berikan supaya trending yang keempat selalu siap-siap ketika ada apa-apa streaming bareng Tuh persahabat, Sama-sama tentunya kita kompak, kita solid untuk mentrendingkan, membumingkan lagu barunya Lesti kejora Insan Biasa Judul lagu yang luar biasa Kita lihat juga berikutnya persahabat ya banyak sekali yang belum tahu dengan apa arti precept Karena besok itu precept lagu bunda lesti Apa itu precept? tahukah kalian? Kita lihat jawaban pre-save merupakan aktivitas mempersilahkan fans atau listeners Untuk menyimpan sebelum rilisan tersebut tersedia secara publik Dan ketika rilisan tersebut available Maka otomatis akan tersedia di library-nya apa keuntungannya? Karena jika pengguna Spotify mendengarkan musik baru segera setelah dirilis, maka akan berdampak luar biasa pada Lesti di Spotify. Jangan ragu untuk free save lagu untuk bersahabat ya, sama-sama nih. Besok kita tentunya akan free save lagu barunya Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga selanjutnya cidukan terbaru malam hari ini Persahabat ya, Papa B Tentunya sedang berada di lapangan Main bola bareng tim Marwah Namun kita selamuk banget ya Makanan yang dipegang oleh Papa Bilar itu adalah Makanan Rejasi Mudah-mudahan sukses untuk usaha dan bisnisnya Papa Bilar Kita yakin inilah kesangan kita akan bangkit kembali Dengan semangat dan wajah yang baru pastinya Kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru -baru.